Oke okay, halo semuanya oke okay, nah jadi di video kali ini kita tidak akan bermain game Mobile Legend lagi ini itu adalah game Ninja Saga ya Ninja Saga tapi sekarang uh, beda developer gitu jadi Ninja Legend oke okay, nah jadi di video kali ini kita akan membahas pet gobi ya pet gobi yang terbaru gitu oke okay. jadi skill yang satu ini yang satu ini itu uh, skill angin ya. Skill bleeding yang kedua itu skill uh, petir skill petir itu untuk blind ya blind dua dua turn empat mantep kan. Nah yang ini nih yang skill tiga ini itu burning burning anjay ya. 4 empat persen gila. Nah yang skill empat belas ini itu uh, protect master gitu yang level 20 uh, prison prison itu berkurang darah lima musuh gitu. Nah yang level 30 puluh ini mantap redus HP 10 persen, uh mantap punya. Oke, okay, nah langsung kita langsung bahas aja nih ya. Kita langsung bahas, kita langsung lawan ke Hunting House. Oke, okay, haha. Kita lawan Gido Shishu Shiki Anjay. Oke kita lawan, kita tidak akan melawannya deh kita mm, biar uh, Pet Gobi kita yang lawan. Oke, okay. kita lawan ini aja dulu. Uh nahan bos kita nah ini ada deh supaya dia tidak mengelawan gitu nah ini sekitar ini nah ini skill satu dari si Gobi jadi blending 10% satu kali jalan gitu nih kita poison dulu langsung doje doje nah ini yang skill terakhir nih yang lepas nih mantap wih 10% HP musuh berkurang loh kita doji lagi nah ini burning burning empat persen selama empat kali 4 kali empat belas ya enam uh, belas <laughs> nah ini yang skill 25 eh 15 belas prison prison water berbobot lima ini uh, yang batu protection untuk masternya oke okay, kita clear lagi supaya langsung tiga oke menurut saya ini Ope sih pet ini opet parah sih gimana gak Oke itu kan lima elemen lima elemen ada di dia gitu. jadi pet yang bagus itu menurut saya itu si gobi jubit sama nibi ntar nibi nibi itu yang ekor dua ya mati nih biar uh, fat di game itu ya. di pepi atau ppip kelamaan nih bos ah nah ini skill level 10 yang blind blind itu buta ya jadi si musuh ke ke ke kita itu buta gitu oke okay, kita diamati rasu saja amat rasu Mode dar Mod Hmm. Jadi, menur menurut kalian gimana gitu? Uh, pet gobi ini, gitu. kalau menurut saya sih, op ini pet aneh. Uh, lumayan banyak lah. Jadi, kalau mau pet ini harus top up sih ya, <gif> bisa tetap 5000 DM gitu, cuma 150000 Murah kok uh, gini tuh. Game apa? Game ninja saga yang dulu di Facebook ya, sekarang bisa dimainin di HP gitu. nostalgia dia kalau mau download ntar saya dicatatkan di deskripsi, oke? Okay? Oke, okay, yang mungkin segitu saja Happy video saya, bye-bye.